Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Nah, untuk pembelajaran seni budaya kelas 10 Di semester 1 ini, di bab ketiga, kita akan mempelajari musik tradisional Nah, sebelum kita mempelajari musik tradisional Kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengertian musik Nah, uh, kalau kalian lihat uh, di beberapa pengertian Bahwa pengertian musik adalah Bunyi yang disukai oleh manusia. Nah, mengapa disukai oleh manusia? Karena semua rata-rata manusia itu menyukai bunyi. Nah, tergantung dari genre atau tergantung dari jenis musik tersebut. Nah, baik itu musik pop, dangdut, jazz, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, pengertian musik. Musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik atau melodi yang teratur. Dan yang ketiga, yaitu pengertian musik musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Nah, itu adalah pengertian secara garis besar yang dimaksud dengan pengertian musik. Selanjutnya, nah, kalau kalian lihat lagi, itu banyak ya jenis-jenis musik, baik itu jenis musik klasik, ataupun yang bisa disebut dengan musik barat, terus musik pop, musik jazz, musik keroncong musik tradisional, musik perkusif musik kreatif atau kontemporer musik dangdut, musik tajidor, musik gamelan dan musik melayu dan masih banyak lagi jenis-jenis musik nah kita lanjut simbol musik nah uh, untuk pengertian simbol musik itu ada pengertian elemen musiknya ya. Nah, Yang dimaksud dengan nada adalah tinggi rendahnya bunyi. Nah sedangkan ritme yaitu durasi setiap bunyi. Dinamika adalah perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi semakin lembut. Atau bunyi yang terdengar lembut menjadi semakin keras. Nah biasa kalau kalian uh, melihat orang bernyanyi itu kan dari ada yang dari lembut uh, menjadi nyanyiannya itu keras. Nah, dan begitu juga dengan timbal baliknya atau sebaliknya dari yang lembut menjadi keras ataupun dari yang keras menjadi lembut. Nah, sedangkan tempo adalah kecepatan musik atau lagu sangat cepat. cepat sedang, lambat, atau sangat lambat. nah biasanya tempo dalam bernyanyi itu kan ada yang cepat ada yang sedang, ada yang sangat cepat dan sebagainya nah itulah yang dimaksud dengan tempo nah kalau kalian lihat lagi itu untuk materi musik tradisional nilai estetika musik itu banyak ya nilai estetika musik itu Maksudnya ada ya. Nah, nilai estetikanya adalah yang dimaksud dengan nilai estetika musik adalah nilai estetika memiliki arti sebagai nilai budaya yang didapatkan khusus dalam bidang seni yang berkenaan dengan hakikat karya seni dan hakikat berkesenian. Merujuk pandangan itu, kita dapat memaknai bahwa kesenian khususnya seni musik merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas manusia di dalamnya menjalani kehidupannya. Dan hasil kreativitas bermusik yang memiliki nilai estetis. Nah, jadi dalam nilai estetika musik itu yang dinilai itu kreativitas bermusik dan memiliki uh, Maksudnya di sini adalah hasil kreativitas bermusik yang memiliki nilai estetis. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai estetika musik. Nah, kita lanjut. Jenis tradisional. Jenis musik tradisional ya. Kalau kalian lihat jenis musik tradisional itu banyak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan musik vokal? Musik vokal adalah seni suara yang dihasilkan melalui mulut manusia. Nah, sedangkan musik instrumen adalah suara yang dihasilkan oleh suara alat-alat musik atau media bunyi-bunyian. Nah, berarti di situ cuma hanya melodi, cuma hanya uh, nadanya saja tetapi tidak ada suara manusia di situ. Nah, selanjutnya seni musik campuran adalah seni suara yang dihasilkan dari paduan seni vokal dan instrumen dan bunyi instrumen. Nah, itulah yang dimaksud dengan seni musik campuran. Nah, jadi musik vokal itu adalah hanya Suara manusianya saja. Nah, sedangkan musik instrumen itu adalah yang dihasilkan oleh alat-alat musik ataupun hanya nadanya saja, tetapi tidak ada suara manusianya. Nah, sedangkan musik campuran adalah yang dihasilkan dari bunyi vokal atau bunyi suara kita dan uh, suara instrumen. Jadi, itu yang dimaksud dengan seni musik campuran. Nah, baik, kita langsung, kita lanjut saja. Dilihat dari segi pergelarannya seni karawitan atau seni tradisional dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu ada karawitan sekar, karawitan gending, dan karawitan sekar gending. Nah, jadi pengertian karawitan sekar adalah seni suara atau vokal daerah yang diungkapkan melalui suara mulut manusia yang bersantuhan dengan nada, bunyi, atau instrumen pendukungnya. Nah, itu dimaksud dengan karawitan sekar. Nah, sedangkan karawitan gending adalah seni suara yang diungkapkan melalui alat musik daerah atau alat bunyi-bunyiannya. Nah, itu yang dimaksud dengan karawitan gending. Nah, kita lanjut. Karawitan Sekar. Karawitan Sekar Gending adalah bentuk penyajian seni suara daerah yang memadukan Sekar dan Gending. nah Jadi, itu perpaduan antara Sekar dan Gending. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kalian lihat, uh, musik instrumen dalam istilah karawitan disebut gending dapat diklasifikasikan berdasarkan cara produksi suara atau sumber bahan yang berbunyi yaitu yang pertama kardopon yaitu kelompok alat musik yang sumber bunyinya dari dawai atau kawat dan senar nah contohnya itu apa contohnya itu seperti gitar nah Idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari bahan alat musik itu sendiri yang terbuat dari perunggu atau besi kayu. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti gong. Nah, itu dimaksud dengan idiopon. Contoh alat musik idiopon. Dan sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Sedangkan membranopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau paberglas nah selanjutnya aeropon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara elektropon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik elektronik nah itulah yang dimaksud dengan sumber bahan yang berbunyi dan tergantung dari jenis-jenisnya lagi nah, kita lanjut nah sedangkan musik fungsi musik tradisional. Nah, apa fungsi musik tradisional? Nah, kalau kalian lihat di situ, fungsi alat musik tradisional yaitu pengisi suasana dalam suatu adegan atau sendratari atau gending kresmen. Nah, yang kedua yaitu fungsinya sarana komunikasi. Dan yang ketiga yaitu sarana pertunjukan dan hiburan yang bersifat sosial maupun komersial dan selanjutnya sarana ekspresi diri dan kreasinya itu yang dimaksud dengan fungsi musik tradisional nah kalau kalian lihat lagi secara khusus wanita secara khusus fungsi alat atau waditra musik dalam kelompok gamelan diantaranya itu banyak ya ada w, w ada waditra kenong, ada waditra kendang, ada lagi waditra rebab, waditra salentong, waditra rincik Nah, itu tinggal kalian lihat lagi. Nah selanjutnya itu permainan musik. Nah, uh... Permainan musik merupakan aktivitas musik yang dilakukan manusia dalam prosesnya. Permainan musik dapat dilakukan secara perorangan tunggal atau solo atau bisa juga per kelompok. Nah, jadi dalam permainan musik itu bisa kelompok ataupun bisa sendiri ya. Nah, itu yang dimaksud dengan uh, musik tradisional. Cukup sekian dan terima kasih untuk pembahasan bab ketiga yaitu musik tradisional nanti itu ada LKPD yang telah ibu sediakan untuk kalian selamat mengerjakan untuk untuk bab ketiga nah disini LKPD nya itu eh, yang pertama apa yang dimaksud dengan musik dan yang kedua apa yang dimaksud dengan nada yang ketiga apa yang dimaksud dengan ritme yang keempat apa yang dimaksud dengan dinamika yang kelima, apa yang dimaksud dengan nilai estetika musik? Yang keenam, apa yang dimaksud musik vokal? Yang ketujuh, apa yang dimaksud musik instrumen? Yang kedelapan, apa yang dimaksud musik campuran? Yang kesembilan, sebutkan dan jelaskan lima musik instrumen berdasarkan cara reproduksi suara dan sumber bahan. Yang kesepuluh, berikan satu contoh masing-masing lima musik instrumen berdasarkan.